No, walaupun orang musyrik itu kerabatnya dulure dewe, pamane dewe, bapak dewe, ibunya sendiri. Walaupun itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Tidak patut orang seorang nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan. Orang-orang ah. yang musyrik Walaupun itu keluarga dekatnya. Kenapa? Bahwasanya itu Nah, sudah jelas itu artinya begini, ketika dia mati belum bertobat. Itu namanya sudah jelas penghuni neraka jahanam. Kalau sudah jelas seperti itu, tidak boleh didoakan. wala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitanir rajim Walau taro'idh wukifu ala'n-nar Faqalu ya laytana Nuraddu wala nukadziba biayati Rabbina Wanakuna minal mu'minin Shadakallahu lazim Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Alhamdulillah, kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang mengantarkan kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khutbah. Para bapak dan ibu udara sekalian, kita melihat di surat 6 ayat 27, Allah menyatakan, Walau taro idhu kifu alannar, dan jika kamu Muhammad, termasuk kita, melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, Fakolu maka orang-orang kafir itu berkata, ya laitana kiranya kami nurut dua dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan. Ayat-ayat Tuhan kami Serta menjadi orang-orang yang beriman Kalau kamu melihat wahai Rasul Wahai umatnya Rasul Yang beriman Kalau mereka itu mengatakan ketika dihadapkan ke neraka, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Apa haru ini? Apa haru itu? Mengharukan. Peristiwa yang sangat mendebarkan waktu itu. Kalau kamu melihat orang-orang kafir, Dihadapkan ke neraka, dan mereka itu, kalau dihadapkan ke neraka, bapak ibu, sebagaimana Allah menyatakan di dalam Quran surat, 89 surat, surat, yaitu surat, yaitu surat, Al-Fajr Ketika dimaksar, itu semuanya dibaris, malaikat dibariskan, jin juga dibariskan, iblis juga dibariskan, manusia juga dibariskan, kita semuanya. Berbaris, berdiri badan kita sekarang ini lalu Allah menyebutkan di ayat 22 di surat 89 Hai wajah robu awal malaku sofa sofa hanya terjemahkan Hai datang Tuhan secara berbais-baris Nah Coba kita bayangkan, Pak Bu ya. Datang Tuhanmu, malaikat berbaris. Kayak napa? Seperti apa? Seperti upacara. Ayat ini, Pak. Dan Allah yang menyatakan. Ini. Datang Tuhanmu. Cuma kita tidak bisa, tidak boleh, Pak. Tidak boleh menggambarkan Tuhan itu seperti kita Karena Allah itu laisa Allah itu tidak sama dengan yang dicipta Di maksar itu sudah melihat Allah kita Atau enggak Semuanya belum bisa melihat Allah Tapi di maksar itu Sudah tertata rapi Malaikat disof-sof La ilaman wa Satupun malaikat yang disof soft itu tidak ada yang bicara sama sekali. Ilaman kecuali yang diberi oleh kesempatan oleh Allah yang Maha Pemurah. Siapa itu? Gak dijelaskan dalam ayat. Mungkin malaikat Jibril, karena pada waktu itu malaikat, pada waktu itu semua malaikat di, di soft, di begitu, dan malaikat Jibril itu komandan malaikat, Pak. mungkin yang dibicara, yang bicara itu malaikat Jibril, itu pun perkataannya Wakola Sohwa Perkataannya itu perkataan yang baik Tetapi tidak ada penjelasan di dalam Quran Tidak ada penjelasan itu Yang diberi kesempatan itu malaikat Jibril, tidak Ini pikiran saya Kalau Allah datang begini Seakan-akan Pak Bu, seakan-akan Ada upacara Ya seakan-akan ada upacara. Allah datang, malaikat bersof-sof. Kalau di di sini ada upacara itu kan kalimatnya kan, Inspektur upacara memasuki lapangan, kan begitu. Kalau di upacara itu loh, Ya. Baru inspektur upacara memasuki lapangan. Terus barisannya ini, barisan ini adalah barisan para peserta upacara Allah tidak bisa digambarkan seperti ini walaupun ayatnya menyatakan seperti ini karena manusia jin dan yang lain tidak bisa melihat Allah kapan dapat melihat Allah? besok setelah orang dihisap masuk kemudian Mizan ditimbang amalnya terus masuk ke sirat baru surga itu baru melihat Allah contohnya contohnya di surat 75 nih namanya surat al-qiyamah ayat 22 Allah menyatakan gini wujuhayaumaidhin nadira wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Orang mukmin, mbak Bu. Termasuk mukminat. Wajahnya waktu itu berseri-seri. Alamatnya mukmin atau mukminat. Kenapa berseri-seri? Di sini, Pak. Bu. Tapi ini sudah di surga, bukan dimaksar. Jelas, bukan dimaksar. Maksar ini proses menuju ke surga dan proses menuju ke neraka. Ini kalau sudah di surga orang-orang yang beriman itu nanti akan melihat Allah seperti apa? Tidak dijelaskan oleh Quran, tapi dijelaskan melihat wajahnya berseri-seri karena kepada Tuhanlah nyala mereka itu melihat. Di ayat lain misalnya di surat 10 ini di surat 10 di ayat 26 Allah juga mengatakan begini nih Lilladzina aksanul khusna waziadatun wala yarhaku wujuhakum qataru wala dillah ula'ika ashabul jannah bumfiha kholidun bagi orang-orang yang berbuat baik ya ada pahala yang surga. Nah, alamatnya orang yang berbuat baik diberi surga oleh Allah. Nggak cuma surga dan tambahannya. Nah, tambahan di sini artinya melihat Allah. Di tafsir Departemen Agama itu diberi penjelasan. Tambahannya itu artinya melihat Allah. Seperti apa? Tidak dijelaskan oleh Allah Kita beriman kepada Allah Bahwa Allah maha besar Sebesar apa? Sebesar dunia Allah maha besar masih lebih besar Maha besar Itu bahasa Maha besar itu Kita tidak bisa mengukur Kira-kira sapiro ya besarnya Bukan begitu Mbak Bu. Allah maha bijaksana Allah maha Rohman, Allah maharrohim Rohim. Nah, nanti akan diberi oleh Allah. Karena itu orang-orang kafir ketika dihadapkan ke neraka, sebagaimana dalam Quran surat 69 tadi. Ya, surat 689 maksud saya. Surat 89 Malaikat bersof-sof Allah datang Tuhanmu datang sedang malaikat berbaris Di waktu itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Di ayat 23 Allah menyatakan gini. Di surat 89 tadi Wajib ayau maidim di jannah ma karul insanu wa an lahu zikroh dar pada hari itu diperlihatkan kerangka syahadat. Nah diperlihatkan. Belum masuk pak bu, belum masuk, masih diperlihatkan. Wuh. Wow seru kalau kamu memperhatikan melihat mereka ketika diperlihatkan neraka jahanam. Kalau di surat 6 tadi ayat 27, wahai rasul kalau kamu melihat sungguh waktu itu menyeramkan, terharu. Kemudian Allah menyatakan kata manusia nah, ingatlah manusia, artinya manusia itu sadar sadar, loh ada betul neraka loh benar ada siksa itu baru dia sadar, mereka sadar kejadian waktu itu Allah menyatakan mengatakan. akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu enggak ya, ya. berguna Pak. Mengingat sudah mati Sudah masuk ke alam Maksar enggak ada gunanya Adan. Lalu mereka mengatakan Di ayat 24 Ya kulu Ya laytani Kodam tuli hayati Adan. Dan dia mengatakan Alatah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh nah. untuk hidupku ini. Kalau saat dulu waktu di dunia mengerjakan amal soleh bisa untuk kehidupan sekarang ini, untuk hidupku ini, bisa waktu itu. Kenapa saya dulu tidak beramal soleh Itu namanya apa? Apa? Menyesal Mereka menyesal Bapak-Ibu sekalian Ada keterangan ini sampai Karena menyesalnya Dia pukul sendiri kepalanya Kamu dulu kenapa tidak mau Berbuat baik todok deh, tok, Begitu Kepalanya dipalu Dengan dirinya sendiri Karena sebuah penyesalan Maka di ayat ini Bapak-Ibu sekalian kalau kamu melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka di ayat 27 surat 6 ini. Ya. Lalu mereka berkata, "Kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman." Tentu kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan, Bapak-Ibu sekalian-sekalian, ada beberapa ayat ya, tentang penyesalan manusia ketika manusia itu dihadapkan kepada Allah. Sedangkan amal perbuatannya tidak mendukung itu sebuah penyesalan Banyak diantaranya Yang pertama Di Quran Surat 32 Surat As-Sajdah Ayat 12 Sampai ayat 14 Itu Allah menyatakan begini Karena mereka minta kembali ke dunia pak Bu. Biasa orang menyesal itu kan Seperti itu ya seperti itu orang menyesal, ingin dikembalikan supaya tidak mendapatkan siksa, supaya tidak mendapatkan akibat dari yang diperbuat itu. Contoh, di ayat ini sebutkan, Walau taro idhil mujrimunanaki suru usihim intarobihim. Robbana abusorna wasamikna farjina na'mal soliha inna oh. dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan tuhan Alangkah ngerinya, bang. ngeri, tahu ngeri. Oh. Apa ngeri itu Serem Miris Alangkah ngerinya Kalau kamu melihat Mereka yang berdosa itu Semuanya menundukkan kepala Di hadapan Tuhan mereka, mereka itu Mengatakan Mengatakan kepada Allah Mereka berkata Ya Tuhan kami Kami telah melihat Dan mendengar nah. Kami telah melihat semua ini. Ancaman mengancam kami, Allah. Kami juga sudah mendengar dulu. Waktu di dunia ini, sudah ada mubalik, sudah ada nabinya. Kalau zaman Rasul, sudah ada ustadznya yang menyampaikan, dan di waktu itu kan, apa mereka itu kan di... Mata itu dijelas diberi terang oleh Allah Telinga itu juga diberi terang oleh Allah Sehingga dapat mendengarkan perjalanan sekian ratus tahun Dengaran suara ini Hidung itu ditajamkan oleh Allah Sehingga orang yang mau masuk surga Belum masuk ini masih dimaksar Orang yang calon masuk surga, ya, perjalanan 500 tahun, baunya surga itu sudah dapat dicium di sini. Perjalanan sekian ratus tahun. Ditajamkan oleh Allah, namanya hidung ini, penciuman, pendengaran, ditajamkan oleh Allah. Karena itu mereka telah melihat, mereka telah mendengar, Lalu permintaannya mereka edan. Okay. Permintaan mereka Maka kembalikanlah Ya Allah kami ke dunia okay. nah, Ya Allah kembalikan saya ke dunia Saya nanti kalau dikembalikan ke dunia Saya akan melakukan Perbuatan yang Soleh, amal soleh terus sejujurnya kami adalah orang-orang yang yakin nah, kami sekarang yakin ya Allah, ternyata kejadian seperti ini benar padahal waktu di dunia itu disembunyikan kekufurannya itu disembunyikan sehingga dia menyembunyikan kekufuran Akhirnya menjadi orang yang kufur Seperti tidak kufur Tapi jadi kufur Karena dia tidak percaya Buktinya apa? Buktinya Ketika orang itu tidak percaya pada hari akhir Jika berbuat Itu tidak selektif Tahu? Kalau berbuat itu tidak selektif tidak milih. Kalau orang beriman pasti milih karena ada undang-undang dalam Quran. Apa undang-undangnya? Misalnya di surat 6 itu ada undang-undang. Nih. Surat Al-An'am. Kemudian ayat 116. Itu Allah menyatakan gini: Wa intuti aksaromang fil ardi illa, wa illa kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang berbuat di muka bumi ini, ada orang berbuat begini, kamu ikuti. Orang berbuat begitu kamu ikuti Kalau di muka bumi ini Kamu tidak selektif berbuat ngikuti, yang berbuat Demi kepentingan Warga misalnya Atau demi Kepentingan bangsa misalnya Berbuat seperti itu tidak selektif, diikuti aja, diikuti aja. berbuat lagi, diikuti saja Allah menyatakan gini. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Apa ini? Berarti kalau ikut sesat nggak? Sesat. Mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, dari sabilillah, dari berjuang di hadapan Allah. Kamu akan ikut sesat. Kenapa? Karena kamu tidak selektif. Sedangkan berbuat itu, kalau ada hubungannya dengan ibadah, itu dasarnya harus perintah. Dasar utamanya. Harus perintah dari Quran. Dari Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, jangan diikuti. Walaupun satu desa itu melakukan seperti itu, maka kita harus selektif. Loh, saya gila, kelompok sana itu berbuat seperti ini. Saya enggak ikut, tapi kamu tidak punya teman. Enggak apa-apa, saya tidak punya tem teman, tapi saya tidak ikut karena itu bukan perintah Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Selamat, Bapak. walaupun satu orang. Kenapa mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan Mereka mengikuti persangkaan, persangkaan yang dulu dilahirkan atau dicetuskan oleh nenek moyang mereka. Kemudian diikuti terus, dikembangkan terus. Dari perbuatan nenek moyang, dan itu dipertahankan. Kalau yang dibuat oleh nenek moyang itu, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan aturan Allah dan ikut yang dicontohkan Rasulullah, lah walaupun dari nenek moyang ya kita ikuti, tapi kalau itu tidak dari dasar perintah Allah dan dicontohkan Rasulullah, jangan ngikuti walaupun. Kebanyakan mereka berbuat, kenapa? Karena mereka per, hanya mengikuti persangkaan. Yang kedua, mereka berdusta, mengadakan satu upacara dikemas dengan Islam, padahal bukan acara Islam. Itu berdusta terhadap Allah, namanya. Itu bukan acara Islam, tapi dikemas Islam. Ada enggak? Ada enggak? Oh, banyak. Bukan acara Islam, tapi dikemas seperti Islam. Bagi orang yang enggak tahu, dianggap apa? Dianggap itu acara Islam, gitu loh. Maka Allah menyatakan di undang undang diberi undang-undang oleh Allah. Jangan kamu mengikuti kebanyakan orang yang berbuat di muka bumi ini. Mereka akan menyesatkan kamu, akan, Mbak Bu. Mereka akan menyesatkan kamu. Berarti, kalau akan itu bisa terjadi, akan itu berarti apa? Akan itu kan ada waktu, ya, ada waktu. Kalau kita berhenti di sini, nggak akan enggak akan karena berhenti di sini. Tapi kalau kamu mengikuti akan kena sana. Itu undang-undang yang diberikan oleh Allah. Maka di ayat ini sebutkan. Kembali ke surat 32 ayat 12 tadi. Di ayat 13, "Walau si'na la Kullan nafsin hudaha Walakin nah khatqal qawlu minni la amla an najhanna minal jinnati wan nasi ajmain ayat 13 Dan kalau kamu kalau kami mendaki niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa tertuju tempatnya kalau dikehendaki oleh Allah setiap orang akan dapat petunjuk. Cuma ngeten, Pak, Bu. Bahasa dikehendaki itu bukan Allah diam-diam terus, oh kamu tak saya kehendaki ya. Kamu tidak saya kehendaki, bukan begitu. Ada enggak kalimat yang pernah didengar ini? Ya furu liman yasha. Pernah dengar? di akhir surat al-baqarah ya yang firu mayyasa Allah mengampuni bagi orang yang dikehendaki wa mayyasa dan Allah mengadab kepada orang yang dikehendaki bukan berarti Allah begini was aku berkendak pada kamu tak azab kamu aku berkehendak kepada kamu saya ampuni bukan begitu itu kan kita. Allah tidak mengatakan eh, tidak menyatakan begini. Saya menghendaki saya ampuni mereka itu karena mereka minta ampun dikehendaki diampuni. Wajudibumayasa dan aku menyiksa kepada orang yang saya kehendaki itu artinya karena mereka berbuat menuju kepada azab maka Allah menghadap bukan Allah terus apa sesuka hatinya mengendaki dan tidak mengendaki bukan begitu karena itu di dalam surat 29 nih surat 29 surat al-ankabut itu di ayat 69 Allah menyatakan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 Kalau ada orang bersungguh-sungguh mencari keridoan Allah. Penjenian ini, Bapak Ibu yang ada di sini, ini dinilai sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Nyatanya apa? Kalau ngaji begini, ada yang nulis, ada yang sungguh-sungguh mendengarkan. Ini namanya bersungguh-sungguh. Artinya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Mencari keridoan Allah Datang ke sini ingin mendapatkan Satu silaturahim Yang kedua ingin mendapatkan tambahan ilmu Iya kan? Ini namanya bersungguh-sungguh Kalau bersungguh-sungguh Allah menyatakan begini Benar-benar akan kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan kami ditunjukkan oleh Allah nanti ditunjukkan oleh Allah jalan jalan menuju Allah itu ditunjukkan karena kesungguhan karena itu ada hadis Rasulullah pernah bersabda Mansalakan Manshalakan mansalakat thoriqon sufihi ilman sahallallahu lahu Torikon ilal jannah Barang siapa yang melangkahkan kakinya melangkahkan kakinya menuju kepada majelis taklim mencari ilmu yal tamisu ilman jaminannya apa? Sahalallahu lahu tarikon ilal jannah maka Allah akan memudahkan orang itu menuju ke surga itu ada saja jalannya Allah memberi bang ada saja jalannya jalannya orang itu husnul khotimah itu loh. karena mereka melangkahkan kakinya kepada majelis taklim mencari ilmu tadi hadis shohih. Karena itu kalau kita bersungguh-sungguh, ditunjukkan oleh Allah ke jalannya. Karena terusnya kata ano, firman Allah ini keingatkan. Dan sesungguhnya Allah benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah beserta orang yang berbuat baik. Karena itu hidayah itu ada dua, secara, secara global itu ada dua. Yang pertama itu ada namanya Hidayah irsat Hidayah irsat itu kecerdasan. Ada lagi yang kedua ada namanya Hidayat Taufik. Pernah, pernah Bapak Ibu mendengar ini, mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah hidayah taufik. Terus jawab kita? Amin. Pertanyaan saya. Bapak Ibu tahu enggak namanya taufik itu? Bukan nama orang loh. Ya. Bukan Cak Taufik. Oke okay. Bukan Bu Taufik, tapi namanya hidayat taufik. Apa sih taufik itu? loh no? Taufik itu keseimbangan Taufik itu keseimbangan Hidup itu kalau seimbang Sama dengan mobil Mobil itu kalau antara Roda kanan dengan roda kiri Balan Kalau balan Menggok eh, sama Kalau dibelokkan ke kiri Sama Kalau dibelokkan ke kanan Sama kalau lurus Itu namanya balan Enak kita jalan Tapi kalau enggak balan Yang satu lurus, yang satu belok ke sana ruda Bisa jalan enggak? Bisa enggak? Yang satu lurus Yang kanan belok ke kanan Kalau, kalau kita mau ke Surabaya Nyampe Surabaya enggak? sudah kecemplung sungai Bapak-Ibu karena yang satu mengajak ke kanan, yang satu mengajak lurus karena itu Bapak-Ibu sekalian pasangan yang ideal halo pasangan yang ideal itu keluar masuk pengajian bukan keluar masuk mal duit ya menghabiskan uang Pasangan yang ideal itu ialah pasangan suami istri yang keluar masuk pengajian. Nanti kalau keluar masuk pengajian, suami istri itu sama, hidayahnya sama. Hidayah taufiknya sama. Sehingga enggak enggak sampai yang satu itu apa? Ngitut di belakangnya ndak. Kalau bahasa kita itu gandoli, apa? Kalau sama begini Pak, Bapak Ibu sekalian, jalannya enak. Tapi kalau yang satu tuh rajin ngaji, informasinya banyak dari agama, dari Islam itu banyak informasinya. Yang satu tidak pernah mendapatkan informasi dari agama, karena tidak diajak ngaji. Gandoli itu, Bapak, mesti miring Rono. Yang satu lurus. Akan terjadi gap di rumah tangga Karena yang satu mengajak lurus Yang satu enggak Enggak tahu informasi agama Karena itu Bapak Ibu sekalian Kalau ingin ngaji dan jadi pasangan ideal Diajak suami istrinya Itu nanti akan dapat hidayah namanya Taufik Hidayah Taufik itu Barangnya belum ada Harus dicari Barangnya itu belum ada Pak Tapi harus dicari Kalau tidak ada Kalau tidak dicari Karena barangnya belum ada Tidak akan ketemu cara mencarinya Seperti ini itu Ini Hidayah Taufik kalau orang itu sudah seimbang di dalam rumah tangga, seimbang, cocok aja. Suami jasanya seperti itu, istri jasanya seperti itu, pekerjaannya seperti ini. Enak saja, cocok saja, anaknya baik saja, manut pada orang tua, taat pada patuh pada orang tua, taat akan perintah Allah dan mengikuti rasulnya. Anak muda disetir diarahkan kepada yang baik, menyenangkan hati man, orang tuanya. Itu namanya hidayah taufik. Walaupun harta, misalkan belum banyak, tapi ketenangan dalam rumah tangga terjadi. Bapak-babak sekalian, itu namanya hidayah taufik. Caranya apa? Dicari hidayah taufik itu dicari karena barangnya belum ada paham Mbak Bu. Ada yang kedua namanya hidayah irsat hidayah irsat itu kecerdasan barangnya sudah ada tinggal cerdasnya ini dan hatinya bisa menerima kalau barangnya sudah ada berarti tinggal ngambil gak usah mencari cuma butuh apa? kecerdasan dan butuh hati kesarujuan hati. Saya contohkan. Kalau Rasulullah itu menyatakan begini. Di surat 52 ini. Nggih, okay, surat 52. Namanya surat atur. tur Kemudian di ayat Oh terbalik, terbalik Pak Bu. Surat 42 Ayat 52 Nah ini Surat Asuro Ayat 52 Itu disebutkan begini Di akhir ayat, coba kita lihat di akhir ayat. Ini, walakin jaal nuroh, nah di bihman min ibadina, wa inna kala tahdi mustaqim. Akan tetapi Dijermakan dari sini Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya Cahaya, Quran itu cahaya Walaupun mereka itu tidak Bisa menerima Quran Tapi Quran itu cahaya Lalu Yang kami kunjungi dengan dia Siapa yang kami mendari Di antara apa-apa Quran itu cahaya, cahaya diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan cahaya Quran itu cahaya, cuma cahaya itu tidak bisa di, bisa diterimakan kepada siapapun kecuali orang yang diberi yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima cahaya tadi kalau Allah menghendaki menerima cahaya Syaratnya apa? Syaratnya Orangnya datang Mempelajari Al-Quran Halo Ya Orangnya datang Mempelajari Al-Quran baru Allah memberikan apa? Memberikan cahaya Yang bagi orang yang dikehendaki itu Cahaya Quran Karena orang Orangnya mempelajari Quran sehingga dikendaki oleh Allah orang itu mendapatkan cahaya dari Quran. Di akhir ayat dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Coba di dibaca lagi yang terakhir. Dan sesungguhnya kamu benar-benar kepada jalan yang lurus. Kamu di sini siapa? Kamu di sini. Quran itu diberikan pada siapa? Quran itu diberikan pada Nabi Muhammad. Dibawa oleh Malaikat Jibril dari Allah. Dari Allah dibawa Malaikat Jibril diberikan pada Nabi Muhammad. Untuk disampaikan pada sahabatnya sampai kepada kita. Ya Rasulullah ya Muhammad, kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah memberikan jalan, memberikan petunjuk di jalan yang lurus. Coba kita bandingkan, ya. Kita bandingkan Hidayah irsat Itu sudah ada di hadapan Pamannya Nabi Siapa? Namanya Abu Tol Abu Tolib Yang membantu Rasulullah Yang melindungi Rasulullah Dari ancaman orang Quraisy. Siapa itu? Abu Tolib Abu Thalib itu paman Rasulullah, pamannya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, Abu Thalib ngerti nggak kalau Muhammad itu diangkat jadi nabi, jadi rasul? Ngerti kan? Buktinya di mana? Buktinya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, Menyiarkan Islam kepada masyarakat Kalau ada masyarakat yang protes Ada masyarakat yang unjuk rasa Atau ada masyarakat yang ingin mem memusuhi Rasulullah Abu Talib tampil ke depan Kamu jangan macam-macam Saya pimpinan orang Quraisy. Kamu jangan macam-macam Muhammad adalah ponaan saya Biar dia melaksanakan tugasnya Bahasa saya bang untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat. Karena tugas Rasulullah itu ada tiga. Satu. Kalau di dalam Quran surat. al Fat Itu ada tiga. Ayat di ayat delapan. Satu. Syahidan Tugasnya Rasulullah itu menjadi saksi Saksi umatnya Nomor dua Basiro Tugasnya Rasulullah yang kedua Memberi kabar gembira kepada orang yang berbuat baik Surga Surga itu ada begini nanti kalau kamu masuk surga itu Nanti akan seperti ini dan seterusnya yang nomor tiga, Nadhiroh. Tugasnya Rasulullah yang nomor tiga, Nadhiroh. Memberitahukan kepada para manusia ancaman bagi yang menentang Al-Quran, baik secara frontal maupun secara diplomatis. Diberitahu, kamu nanti akan masuk neraka Neraka itu ada seperti ini Ada neraka wil, ada neraka jahannam Ada neraka utoma, ada neraka Hawiyah Orang yang berbuat begini nanti akan masuk ke neraka ini Itu tugas Rasulullah Rupanya tugas Rasulullah ini dilindungi oleh Abu thalib Bapak Ibu sekalian Berarti Abu thalib mengakui enggak Sadar nggak kalau Rasul itu Seorang yang diutus oleh Allah Sadar gak Sadar Tetapi Abu Thalib Ketika mau Mati Mati apa wafat Apa Mati apa wafat Apa meninggal Apa bahasa yang paling bahasa, pak bu, bahasa yang paling sopan itu mati. Kalau tidak sopan, itu jenenge bongko, <tuh> ya. Ada lagi yang tidak sopan lagi ya, pak. Modiar, <tuh> itu ndak sopan. Yang sopan itu mati, bukan meninggal. Halo bukan meninggal buktinya dimana di Quran itu ada kalimat ini wajah tu wajah iya fatoro samawati wal art hanifah musimah wa inna sholati wa nusuki wa Luwama mati Lillahi rabbil alamin al Quran Pak Bu Sungguhnya hidupku Sungguhnya pekerjaanku Hidupku matiku Bahasanya dari Quran Nggak boleh diganti itu Pak Bu Inna sholati wanusuki Wama hiayah Wama meninggal Nggak boleh Nggak boleh atau diganti yang lain, tidak boleh, Pak. Ya, tetap wama mati, bahasa hati sekarang. Ida mata penuh Adam, mata mati, Pak, Bu. Bukan meninggal itu pun juga tidak boleh. Ida meninggal, bani Adam tidak boleh. Maka, abu thalib ketika mati dituntun oleh Rasulullah Paman ya amikul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Paman ucapkan la ilaha illallah jeda Tuhan selain Allah Muhammad Rasulullah Paman ucapkan seperti itu aku nanti akan bisa mendoakan minta ampun kepada Allah untuk Paman Paman ucapkan Paman Rasulullah tahu kalau pamannya akan meninggal. Tapi dulure paman ini kan banyak. Iya, paman-paman yang lain itu kan juga nyam di sampingnya gitu. Rasulullah juga di sampingnya karena Abu Talib mau meninggal. Nah, dulure saudara-saudaranya itu datang bang, datang di samping-sampingnya. Ada Abu Jahal di situ, ada Abu Lahab dan abu-abu yang lain di sebelahnya Pak Bu termasuk abu gosok Nah Bapak-Ibu sekalian mereka juga nalkin Hai hey Abu Talib Muhammad itu ponaanmu kamu merawat dari kecil sekarang sudah mulai dewasa masa kamu akan ikut Muhammad kamu ini pimpinan orang kures, Gengsi dong. Abu Thalib noleh ke kanan. Noleh saudaranya itu. Yang sebelah sini Rasulullah mengatakan. Paman ya amin. ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muniamun paman. Bicaralah kamu seperti itu wahib paman. Saya nanti akan bisa mendoakan paman. Memintakan ampun kepada Allah. Tolak-tolak Tolat tolak, oleh katene Muni akan mengatakan la ilaha illallah Muhammad rasulullah ada saudara-saudaranya kalau mau mengikuti saudaranya kok gak enak dengan muhammad wong aku sing belani muhammad saya sudah membela luar biasa kepada muhammad Akhiri tolat tolak tole tola nyawanya keburu dicabut oleh Allah. Prul. Meninggal. Bukan meninggal tapi mati. <tuses of science> Bahasa yang -Sauh itu mati, Pak Bu. Abu Thalib mati tidak bisa mengatakan sesuatu. pasti yang pernah dibantu, yang pernah ditolong dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, ketika melihat orang yang membantu itu tidak bisa bersaksi kepada Allah dan mengakui Muhammad sebagai Rasul, rasanya seperti apa ya Rasulullah? Kalau bapak ibu jadi Rasulullah gitu, deba ya, sedih ya ya Allah paman ini membelok. Membela mati-matian, saya siang malam dalam berdakwah itu dibela, dilindungi. Kok pada akhirnya tidak bisa menyatakan Islam? Rasulullah nangis, doa pada Allah: "Ya Allah, ampunilah paman saya." Maka... Berdasarkan itu, akhirnya turun ayat, Pak Bu. Di surat 9, tuh, surat 9, di ayat 113, surat 9, ayat 113. Surat Ya. Surat 9 ayat 113. Sudah ketemu? Ah, di situ disebutkan begini. Nih Bapak Ibu sekalian. Allah menyatakan ayat 113. Ini ada juga berkenaan dengan dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ma kana linabiyyin wal amanu ayastaghfiru lil musyriki na walau kanu 'ali kurban. Mimba timatabayyana lahum ashabul jahim. Dia adalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang ber memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Tidak oh, patut seorang nabi ya tidak patut orang yang min, beriman memintakan ampun kepada orang yang berbuat musyrik, berbuat syirik sampai mati. Abu Thalib itu ya berbuat syirik Bapak Ibu sekalian. Cuma memelihara Rasulullah, tidak patut apa? ndak patut itu apa? Enggak, enggak pantas. Jangan dilakukan kan begitu? Iya, seorang Nabi, seorang Rasul dapat patut. Walaupun Allah menyatakan itu. Walaupun orang, -orang musyrik itu adalah kerabatnya. walaupun orang musyrik itu kerabatnya.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 kalau bahasa Jawanya Pak Bu, Mendal. Apa Mendal? Nopo? Muspro. Bahasa Indonesia-nya, apa? Wah sia-sia. Gak ada gunanya sama sekali. Sehingga di ayat 80, ini kan ayat berapa? Nah, di ayat 80 itu Allah menyatakan begini, Istaghfirlahum lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan falayaghfir Allah lahum biannahum kafaru billahi wa rasulih wa Allah la yahdil qaumal fasikin kamawaddan ampun bagi mereka atau tidak kamu mau memberikan ampun bagi mereka adalah salah sama saja itu apa? Waduh ae. Mbok iya, begitu kamu tidak mendoakan ya, begitu. Bahasa niki sami mawon. Lu kok bisa? Iya. Terus Allah gini. Kembali bagi mereka 70 kali. 70 kali saya contohkan Ya Allah ampunilah misalkan Bapaknya ya Bapaknya tidak ber, tidak beriman sampai mati enggak beriman Ya Allah ampunilah Bapakku loh Ya Allah Engkau lah Maha pengampun satu berapa kali 70 berarti berbicara seperti itu 70 kali Allah menyatakan gini. Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Tidak diberi ampun oleh Allah. Dengan bahasa sekali-kali tidak berarti tidak pernah terjadi. Kenapa? Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya Di sini Bapak bisa lihat. Maka Rasulullah mendoa Ya Allah ampunilah paman saya ditegur oleh Allah di surat 28 ini bapak-bapak sekalian di surat 28 surat Kosos di ayat 56 Allah menyatakan ini Auntubillahimina Inna kala tahtiman akhba betak, walakin Allah yahtimai yasha, wa huwa aklamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi. Ya Rasul, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, lalu Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki Nah Allah memberi petunjuk Kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki Tadi apa? Orang yang diberi kehendaki oleh Allah diberi petunjuk Iyalah Orang yang mencari Petunjuk Kalau tidak mencari petunjuk dikehendaki enggak? Enggak. Kalau seperti kita Tidak datang ke sini tidak akan dapat petunjuk Pak Bu Tapi kalau datang ke sini Diberi petunjuk Paling tidak tahu ceritanya Saya cerita se sekian lama tadi Beberapa menit yang lalu Sampai sekarang Bapak Ibu faham enggak? Atau setengah faham? Atau faham tapi ocul lagi Faham lagi, lepas lagi Kira-kira kalau pulang nanti bisa nggak menceritakan 30% saja Bisa enggak wow, Insya Allah bisa kan Karena mendengar tadinya Iya Ya itu namanya petunjuk Walaupun 30% Pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian Kalau panjangan menerima 100% Gak mungkin Mbak Bu Omong-ngomong sing nyatet atau ngomong sing gak nyatet? Iya, nanti kalau di rumah ditanya, "Oh, yang gak gini, isinya apa?" Sembuh, kakek kan omong. Oh, omong terus. Bicara, gak yang lain yang jam bicara terus. Bapak ibu sekalian, lama saya sampai di kaki rumah catet catat aku hilang. Opo manita jadi hilang, bapak Cerita, no. Tapi lumayan Karena datang Aku mah ya Tadi itu Mendengar ceritanya seperti ini ah lumayan boleh limang <laughs> persen Lumayan Itu namanya petunjuk Masuk Kalau itu jumlahnya banyak Halo Hari ini dapat lima persen Pengajian lagi dapat sepuluh persen Sudah berapa persen Lima belas ya bu Besok lagi ada lagi. Dapat 15 persen. Udah banyak. Lama-lama semakin banyak. Hidayah semakin masuk. Semakin penuh. Sehingga orang itu seimbang. Namanya hidayah taufik tadi. Kalau ini ndak Yang namanya hidayah irsat itu. Rasulullah menyatakan. Eh Allah menyatakan begini. Ini. Coba dibaca lagi nih. Tetapi Allah orang-orang yang, orang yang dikendaki diberi petunjuk kalau kamu tidak bisa memberikan petunjuk ya Rasul lalu Dan Allah mengetahui orang, orang yang mau nah di sini poinnya Allah tahu siapa yang akan menerima petunjuk yang mau yang akan menerima petunjuk ialah orang yang mencari petunjuk Orang yang mencari hidayah Coba Bapak Ibu sekalian Sekarang kita bandingkan Ayat ini loh Kita bandingkan Sesungguhnya Kamu tidak akan Dapat memberi petunjuk Rasulullah bisa nggak memberikan petunjuk? Bisa kan? Bisa enggak? Enggak bisa Sekarang kita kembali ke Ayat tadi di surat 42 tadi Ayo kita lihat Surat 42 ayat 52 2 tadi loh. Iya Di sini ada kalimatnya Pak. Nih yang belakang ini Wa inaka Latahdi Ila sirotim mustakim Nih Benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang mudus Coba diulangi lagi Dan sesungguhnya kamu Benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang mudus Kalau tadi Tidak dapat memberi petunjuk Kalau ini Benar-benar memberi petunjuk apa ayat ini bertentangan Tidak Ayat ini mendukung Kalau ayat ini Berkenaan dengan Rasulullah membacakan ayat Halo Halo Pak Bu ini Demikian kami Wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran Dengan perintah kami Sebelumnya kamu tidak mengetahui Apa Alkitab atau Qur'an dan tidak pula mengetahui apakah iman itu setelah turun Al-Qur'an tetapi kami menjadikan Al-Qur'an itu bahaya setelah turun Al-Qur'an akhirnya tahu apa namanya Al-Qur'an itu apa namanya iman itu apa namanya Islam itu setelah turun Al-Qur'an lah orang-orang di ayat orang-orang tidak akan men mendapatkan petunjuk dari Quran kecuali yang dikehendaki Allah yang mau belajar Quran yang mau belajar Quran dibi... Dibi... diberi hidayah oleh Allah berarti orangnya dapat petunjuk enggak? dapat karena apa? mempelajari Al-Quran, bawa Al-Quran siapa? Rasulullah dari Allah ribat malaikat Jibril. Maka ya Rasul, kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini Bapak Ibu sekalian bedanya, Rasulullah memberikan petunjuk itu bukan Rasulullah langsung orang itu enggak dapat petunjuk terus diberi petunjuk. Enggak. Rasulullah membawa Al-Qur'an, al, -Quran, al -Quran nya diajarkan kepadanya, terus mereka yang diberi pengajaran itu memperhatikan Al-Qur'an itu akhirnya orangnya dapat petunjuk. Itu perantaraan rasul membawa Al-Qur'an. Paham? Perantaraan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini orang itu akhirnya mendapatkan petunjuk karena mereka mau mempelajari Qur'an. Paham? Tapi yang di sini tadi, yang di sini tadi Sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasih di surat 28 ayat 56 itu kalau ada orang yang tidak mendapatkan petunjuk terus kita kita ngadakan kamu tak kaya petunjuk ya supaya kamu bisa mendapat petunjuk ndak bisa Pak. kalau modal seperti itu ndak bisa wongiku orang itu tidak mendapat petunjuk Terus kita ada, kita beri petunjuk, tidak bisa. Rasulullah tidak bisa. Tetapi kalau lewat Al-Quran, Quran itu nur dipelajari, diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, disampaikan pada umatnya, umatnya mempelajari dapat petunjuk. Itu namanya Rasulullah mengantarkan petunjuk. Kamu wahai Rasul benar-benar memberikan petunjuk, bukan memberikan petunjuk, asalnya orang tidak dapat petunjuk. Okay? Tapi Rasulullah membacakan Al-Quran itu karena mereka mau mempelajari Quran akhirnya mereka dapat petunjuk bahasai Quran benar-benar kamu memberi petunjuk. Bisa membedakan Pak Bu? Ya. Maka Bapak Ibu sekalian di ayat ini tadi di ayat ini tadi di surat berapa tadi? Surat 32 ayat 13. Sekarang ayat 14, Allah menyatakan dengan, "Wadhu Kubimana si tumliko ayau mikum hada, inna nasinakum, wadhu ku ada bal hulti bimakuntum tak malun. Maka rasailah oleh ini di sesepuh tanah karung malutak." Melupakan, akan bertemu dengan hari, ini, hari kiamat. Ini. Nah, orang yang tidak percaya dengan hari kiamat Allah menyatakan rasakan sekarang siksa yang diberikan kepadamu karena kamu dulu waktu di dunia tidak percaya dengan hari kiamat. Orang yang tidak percaya pada hari kiamat itu saya sampaikan lagi perbuatannya tidak selektif karena itu Rasulullah memberikan sinal Pak sinalnya orang yang yang beriman pada Allah itu diberi sinal begini mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir fal yukrim jarohu Ona sing, fal yukrim doifahu Tidaklah engkau memuliakan tetanggamu Tidaklah kamu memuliakan tamumu Jadi kalau ada orang yang memuliakan tetangga Ada orang memuliakan tamu Itu tandanya orang itu beriman pada Allah dan Rasul Kalau ada tetangga susah, melok susah Bukan berarti Melok susah itu, terus orang itu enggak makan, enggak minum, enggak, ikut susah itu membantu bagaimana tetangga itu supaya terbantu karena susahnya itu, entah dengan pembicaraan, entah dengan sumbangan, dan seterusnya. Itu tandanya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dan suka mendoakan, Pak Bu. Pernah kita mendoakan tetangga Ya Allah tetangga saya Berilah rezeki yang banyak, pernah enggak? Apa? Mesti no ati di dalam hati mesti ini: "Keenan wong jalur rezeki itu untuk dirinya sendiri, tangga nih melok di rezeki. Keenan mesti di sini masuk. Padahal kalau diberi rezeki banyak, terus orang itu mendapat rezeki." Setiap dia mendapat rezeki, kita dapat apa? Gat, kita dapat apa? buah pahala. Ya tidak sebanyak itu. Misalkan dia dapat rezeki terus dia nyumbang masjid. Dia dapat enggak pahala? Dapat enggak? Dapat. Kita juga dapat tapi pure gitu, Pak. Piyur itu lotong, pak bu bahasa Amerika lotong ya. Ya, lah kalau itu mereka berbuat banyak, tidak hanya di masjid ini, tapi wakaf tanah, kemudian yang lain, korban dan kan piyur, piyur, piyur, piyur, kan banyak akhirnya. Ya, berkat apa? Doa, bondo, bondonya apa doa itu? Mem abab doain, dari mulut saja. Ya Allah berilah hidayah tetangga saya sekali-sekali, Pak Bu. Oleh tangganya oleh hidayat no. kenaan no. ya, itu sih oleh, Mbak Bu. Itu setan itu, ya, itu setan. Kalau mereka itu dapat hidayah, sholat lima waktunya baik, kemudian ikut ngaji, ikut pengajian, sotakonya juga baik karena hidayahnya tadi. Doa kita ini diberi oleh Allah, doakan orang itu akhirnya dia berbuat baik, ya kita dapat piur-piur, tapi banyak balak-balik. Piur-piur, piur-piur, ya lama. kalau dalam jangka lama banyak Pak Bu pahalanya. Hanya Bondo ini Bisa nggak kira-kira? Temenah Kok koyok kapat yang Nah, Allah mengancam Kalau kamu tidak beriman pada hari akhir Disebabkan kamu tidak beriman pada hari akhir Lalu Allah menyatakan Sesungguhnya yang telah ulang dan rasakanlah siksa yang disebabkan apa yang selalu Sekarang saya lupakan kamu. Tidak tak reken kamu. Saya tidak memperhatikan kamu. Sebab kamu mendustakan hari akhir. Karena itu siksa yang kamu dapati itu karena kamu selalu mengerjakan perbuatan yang tidak benar tidak baik Pak Bu ini penyesalan enggak kira-kira penyesalan makanya penyesalan tuh banyak Pak Bu di ayat-ayat Al Quran. nanti kalau di rumah ya dicoba dibuka dibuka sendiri kalau dibacakan di sini kira-kira pulang pukul 12 Pak Bu okay. okay. di surat 19 ayat 38 di surat 50 ayat 22 Okay. Di surat 67 ayat 10 Di surat 25 ayat 27 sampai 28 Nanti kita lihat disana Kemudian di surat 2 ayat 66 sampai 67 Ada lagi di surat 63 ayat 10 Ini penyesalan Ada lagi di surat 10 ayat 90 sampai 91 Fir'on itu menyesal baru muni iman setelah magap-magap udah kelelep di dalam lautan. Ada lagi Pak Bu. Nih. Di surat 42 ayat 44. Nanti kita baca di rumah biar ada pekerjaan rumah ini. Ya. Tadi pengajian itu ada pekerjaan rumah juga Pak Bu. Oke. Okay. Tidak hanya di sini, tapi dilanjutkan di rumah. Besok ngaji lagi, ono oh, pekerjaan rumah lagi. <laughs> jadi, jadi orang pinter, artinya faham dengan agama. Kalau faham dengan agama, hidayahnya semakin penuh menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Dan selamat, selamat ini yang penting ya. Karena itu, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua ini diberi petunjuk oleh Allah Hidayat Taufik dan diakhiri menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini satu ayat Pak Bu, belum selesai sebetulnya, yaitu surat 6 ayat 27, wah ceritanya panjang ya, ceritanya panjang, Insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Okay. Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh